Assalamualaikum, guys! Ketemu lagi dengan saya, Komeng Meja Donat Park. Jangan lupa ya, guys, pakai masker. Oke, guys, sekarang masuk ke tahap penempelannya. penempelan ya. Penempelan deposit, oke, kita kasih lem, lalu kita ratakan. Lalu kita kasih lem juga sisi tripleknya, ya guys. Kita ratakan kembali sampai benar-benar rata. Usahakan jangan sampai ada yang kosong, ya guys. Decosheet kita tempel ke sisi bagian dalam triplek ya guys ratakan bagian sudut lalu kita tekan pelan-pelan dulu ya guys nanti bisa diratakan dengan kain Lalu sisi sebelahnya ya guys Kita tempel di closet Kita ratakan Dengan kain Kita gosok-gosok ya guys Agak ditekan sedikit ya guys Agar lem menempel Dengan kuat Ke bagian triplek Oke okay guys ini hasilnya kemarin juga sudah ada di video sebelumnya ya guys nah ini sisi bagian dalam oke okay guys penempelan selanjutnya ini nanti untuk bagian dalam ya guys bagian dalam lemari display oke okay, kita tempel dengan hati-hati jangan terlalu ditekan dulu ya guys kita ratakan dengan kain sekarang bagian sebelahnya ya guys. Kita tempel Coba kita cek lagi bagian mana yang belum kena lem ya guys. Nah, kita kasih lagi sedikit. Ingat guys, jangan sampai ada yang kosong guys. Kalau nanti ada yang kosong nggak kena lem. Kan ada bagian yang menonjol, guys, atau sisa udara yang lingkungan. <SILENCIO> guys sekarang masuk ke tahap pemotongan ujung dekosit atau sisa kelebihan dekosit ya guys perhatikan guys bikin sendiri aja guys oke okay, sekarang juga pemotongan ujung bagian dalam ya guys nah ini cukup pakai pisau cutter aja jangan lupa bawahnya itu dikasih tatakan ya guys triplek yang agak tipis loh 4 mili oke okay guys penempelan selesai nah sekarang kita ke tahap pengamplasan amplas ujung atau sisi triplek yang sudah ditempel dekosit di ya guys yang pertama gunakan amplas 180 guys, lalu yang kedua amplas 400 supaya halus ya guys Oke okay. Sekian dulu penjelasan dari saya Ikutin terus guys Jangan sampai ketinggalan Tunggu video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh